Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya pastinya di channel TbG Belitang Oke langsung saja kali ini saya akan membahas tentang gunung merapi keluarkan awan panas Pada jumat sore meluncur sejauh 1800 meter Gunung merapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta Dan Jawa Tengah mengeluarkan awan panas pada jumat 18 Februari 2022 jam 15.22 WIB berdasarkan informasi dari Balai Penyedikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BBB TKG awan panas itu menguncur sejauh 1800 meter ke barat daya seismograf mencatat awan panas ini berlangsung selama 152 detik dengan amplitude 17 mm hingga kini gunung merapi masih berstatus siaga atau level 3 potensi bahaya saat ini berupa guguran lava dan awan panas di sektor selatan barat sejauh 5 km ke arah sungai boyong dan sejauh 7 km ke arah sungai bedok kerasak dan bebek sedangkan di sektor tenggara daerah potensi bahaya meliputi 3 km ke arah sungai Woro dan 5 km ke arah sungai Gendol Untuk lontaran lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksposif dapat menjangkau radius 3 km dari puncak Oke dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh